<IDOR> hmm. Iki nyapu kok mau yang yang kan taman ini kan bisa gatel-gatel bersama. Kan horor. Orang oh, uh. kayak kan gak ada orang. Kita wangi demet-demet kan nggak eroh. Demet Anyar ya kacamata iku. Endi kira? Ora. Oh, nah. Iki kaca kenang-kenangan. Kenang-kenangan kok sapa? Pak bubu Wis. Bu, bu. Mas. Apa? Hmm, Misale nek teman karena karo aku ngono piye? Iya. Ya. Kok biasa? Lah piye? Ora cemburu ya? wong lanang sing ngeneng sampean Ah mm -mm. uh, anu ukurane no Maksude lek cilik wani ya <tik> Malah mek mesem-mesem ya, iya, hmm. lanang ki perlu wangi lanang realistis, Sampai Aku kendel tak wanen nih. Aku lek kalah perlu izin jatuh keananganku. Hmm. Jari nih sampean kuat. Hmm. Yo kuat tapi yo gelo gelo waktu nih kuat tengen aku. Hmm. Mas pemainnya cewek tuh liat yang demeni sampean ngonopi ya. Yo demen aku. Kok demen? <laughs> yo anu todih. Pi ukuran ukurane. Ki, mesti lo. kira lo kira lo i <tik> <tik> Sejatine aku sapa? Nyapa aku, kudu ono aku, ono perioto yenwe sono terus nyapo sejati aku sopo iso aku aku ana gawe apa dennes ono koros nyapo tolong, wow, tolong, tolong, tolong, melayu pera, lumai, lu mati ya, melayu yang nyalatan yang konen sampai kuru, janji wes aku udah melayu wes janji, janji, udah melayu, ujuk tujuh bu pinjal tuh mona bebas tuh kamon troku, nge nge pena, kene lo, kene lo, kene lo ger. Aku ini mung kenalan karo kowe. Kowe iki ning susah pirang-pirang dino. Mbok sing sabar, sing menerima ngono lho. jeneng sapa jenengmu, jemblong. <tuk> jemblong Aku Casper. Casper, <tuk> Casper. penghuni kene iki. Casper hantu yang baik. Modelmu Casper, hantu kemproh ngono Casper. Kesper, gue no kepangjangan nih. Apa wih? Kesukaan perawan. <laughs> <laughs> Neng dinding gonget, mau main drwo Perawan ya dipangan pangan apa Oppo jadi rondo barang yo ya di Wong kesper, kesukaan perawan nope yo ya mungkin. Kesukaan perhutani, nope mungkin ya. nih yo ge kayu-kayu gede-gede bentar dicolong colong. Gue jadi berteman. Gue omonganmu toksik. Oh Jonas Sunan to, benak nope niku se nah, ini padang hmm. bertemanlah aku mau ntar maaf bis. Bis terus ini, tahanan ini, sejak ini saya, aku ngutupi aku tak diklat Heh? ben ngerti tupok sini demit tugas, pokok, dan fungsinya demit itu kayak apa demit tak di diklat loh loh, enak! long life education belajar sepanjang hayat <laughs> <laughs> apa? ini nanti aku ini loh, pak Casper Iya, ade iki wis sudut hayat neh kematian oh. aku iki. Ya wis saiki kowe trimo apa ora gelem apa ora. Lek ora gelem ya, to kene. Iya ya aku siap aku siap. Lek ngono tak telukne instrukture. Kok koyok senam enek instruktur barang. Yo enek ini bagian mendiklat bocah-bocah sing pas anyar-anyar koyok kueki. Yo iya wis manut manut. manut, manut ya. Poniku sik. Nah, piye? Gelem apa ora? Yo wis manut wis manut aku manut. Manut tak celokne ya. Ya Yo. wes Mali, Maji, come here. <tuk> Selamat, Bang, Selamat malam semuanya. Uh. Ada keperluan apa, Bos, memanggil kami? Saya Maji dan Mali, siap membantu. Bener kan, Dik? Leres leres leres. Iki blang kra opo neh? Iki ning alam ya ampun. Mas Salim Salim, uset tanganku tanganku. Prasopan, gue Salim gak tangan kiau loh. Saya kidal mas. Oppo. dari lahir. Wooh, lu, lagi tangan kanan. Kalau saya kadal mas. Opa, kanan dari lahir. Pak <laughs> bosmu, kui kidal, gigis dari lahir. <laughs> <laughs> eh, Eh, aku kerumuh heh. Wes, orang sakakak ngomong, jang latihan. Iki dilatih yo anggota baru iki gila tesnya ngapi ya oke okay. iya weh iya iya iya budal ayo Cai saiiki Mas tapi diri cara ngediri wong di versi kumas Aku lagi. Oh, dong, Mas. <tik> Dan saya ulah. Saya pula, aku meteh nih. Pola meteh oh, nih, ampun, sah Ai, ai, ai. Ali, Maci, Cambel. Piye? Penak praktek <screenshot> e? Kesah. Ku mangan wis praktek e ya. Saiki ujian. Ujian. Mumpung anae kae wong nyuluh kecot. Oh, rono. Tenono bocah kuwi. Sampai wedi. Lah, ujian iki mbok yo sing angel pisan loh Pak Casper. Lek ngono iki yo kepenakane manik-man utekku kakean omong amang kowe iki. Kae lakonono. Lek berhasil kowe mebuning grup iki, lek orang kowe tak gua lo, de, Iya budal. Semangat. mas Oke. Okay. Hei hei Aku kok Jika hembusan angin menyentuhmu dengan tidak sopan, maafkan aku sayang. Pertemuan ini bukan untuk menyakitimu ataupun hatimu, tapi harus kau ingat, ini bukan akhir dari segalanya. <tuh> dokoh okay? oh, ge. Amun ah. jare alusane nih oh, Apa lo, Mbak? Aku original. Heh, <laughs> basi. Kulaan kabeh. Mbok ge sing rada genal yen iku jane apa ra enak. Kabeh permasalahan kuwi mesti enak sebab musababe. Lek urung ngerti akar permasalahan per. ya aja kakean cangkem awakmu per. Maaf, maaf, Mbah, maaf. Aku yang duduk menungso jadi sebab musabab manusia aku ra Ya, mangka nih loh kayaknya tak jelas nih tinimbang mbak ngawakmu ku... waktu muntik mungkin gue kesalahannya wong lio gue ada salahmu diwia uangnya aja rebutan bener Neng rebut ono salah wong melek sabar narimo. Mulai jatuh rusuh, heeh, kaki.